Nah, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali ya, Dalam uh, Kuliah olahraga ini Saya ulang Bahwa sosiologi olahraga itu adalah Bagaimana olahraga itu dipraktikkan di Tiga lapis Masyarakat Jadi Olahraga yang dilakukan oleh uh, Kaum proletar, meminjam terminologi Karl Marx. Kemudian yang kedua olahraga yang dilakukan oleh kaum menengah dan olahraga yang dilakukan oleh uh, kaum ya kelas atas. Jadi berbicara olahraga, sosiologi olahraga itu adalah olahraga yang masing-masing orang itu mempunyai definisi sendiri-sendiri jadi tidak seperti definisi olahraga yang dikemukakan di, apa, di berbagai tempat seperti koni ya. kemudian juga olahraga yang nanya diantar sebagai satu eksploitasi hukum ya, untuk mendapatkan saja tetapi ya di sini ternyata olahraga itu mempunyai konteks yang luas salah satu pihak konteks prestasi di pihak lain ada konteks gaya hidup yang ketiga adalah konteks komoditas atau komersial Nah sekarang tergantung pada uh, kemampuan kita terutama untuk topik-topik disertasi. Itu uh, akan mengikuti tiga hal itu. Apakah Anda cara melihat olahraga dalam perspektif prestasi? Ya Anda uh, tidak berbicara tentang olahraga sebagai Uh, proyeksi gaya hidup karena prestasi itu sangat khusus nah, di dalam prestasi itu juga bermacam-macam isinya ya. ya olahraga diselenggarakan bagi kaum kapitalis adalah untuk mengeruk keuntungan yang setinggi tingginya baik melalui produk-produk olahraga alat-alat olahraga kemudian e, juga yang kedua kaum kapital menggunakan untuk promosi produknya di luar olahraga itu sendiri seperti rokok misalnya yang punya puangga sana untuk atau studio untuk mempopulerkan atau meraih prestasi itu motivasinya juga berkaitan erat dengan adanya motif keuntungan yang ingin diraihnya dan biasanya kalau kaum kapital adalah itu golongan atas kemudian juga olahraga itu didanai dibuatkan organisasi oleh negara itu perspektifnya adalah untuk mencapai branding image di dunia karena olahraga itu mampu meningkatkan bukan hanya prestasi tetapi itu brandingnya di brand image yang positif bagi dunia untuk memberikan satu pandangan atau opini terhadap bangsa kita Jadi olahraga itu dibina di apa diadakan itu dipersiapkan untuk melakukan pertandingan-pertandingan baik di tingkat nasional, regional dan internasional. Maka dari itu di dalam upaya untuk melakukan uh, suatu keputusan membina olahraga itu negara tidak sendirian jadi para pemain olahraga itu tidak hanya yang ber, berprestasi itu pemainnya itu yakni kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan Nah ternyata keuntungan yang diperoleh itu tidak hanya keuntungan yang bersifat material ya tetapi juga banyak olahraga itu digunakan sebagai batu loncatan untuk memasuki arena politik, makanya banyak untuk rebutan jabatan-jabatan di keolahragaan ini jadi diperbutkan karena ada motif orang untuk apa menjadi jalur atau jalan meningkatkan apa perayaan tujuan politis tapi juga ada yang lain yang mengambil keuntungan yang lain itu ya para penjudi ya, para penjudi ini ya memanfaatkan olahraga bukan masalah prestasinya atau brand image seperti negara enggak tapi mereka lebih cenderung mengeruk keuangan dari masyarakat melalui tonel atau melalui pertunjukan olahraga itu dan tidak hanya di luar, ya, maksudnya perjudiannya itu tidak saja di luar olahraga itu sendiri, jadi misalkan membuat apa kuis atau membuat uh, satu permainan tebak-tebaan tetapi juga para penjudi ini masuk ke dalam olahraga sendiri untuk menentukan skornya dan ini merupakan virus-virus yang sangat berbahaya bagi prestasi olahraga tetapi bagi para penjudi itu olahraga hanya dilihat sebagai arena perjudian belaka jadi banyak hal yang, yang dibicarakan di dalam olahraga itu sebagai bidang ilmu yang multidisiplin. Nah, di sini kita akan dengarkan beberapa penjelasan saya yang sudah saya upload di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para kolega yang tengah mengambil mata kuliah sosiologi olahraga kami akan memberikan satu kuis ya yang sederhana saja menyambut persoalan di dalam olahragaan yang mungkin juga belum kita bahas secara detail ya, tentang bagaimana caranya bangsa Indonesia ini mampu mempunyai prestasi di tingkat internasional dan sudah kita bahas kelemahannya adalah memang kita tidak punya tradisi olahraga yang kuat nah bagaimanapun juga kita tidak berbicara masalah sosiologi saja tetapi kita akan berbicara masa depan Bagaimana caranya agar supaya olahraga kita itu ya kalau prestasi memang itu dibutuhkan ya. Jadi, dari penjelasan tersebut, bahwa kalau Anda ingin menulis, disertasi pertanyaan yang dapat diajukan pertama itu adalah: mengapa? Jadi, misalnya, berbagai cabang olahraga itu, Anda memilih cabang olahraga sepak bola. Misalnya, ya, Anda mulai bertanya: mengapa sepak bola Indonesia itu selalu kalah main di tingkat regional? Itu udah udah luar biasa, udah bagus. Misalnya apa olahraga badminton. Ya. Mengapa akhir-akhir ini atau dalam dasawarsa terakhir Indonesia tidak bisa menjadi juara oleh England, ya. single putranya atau putrinya. Dari pertanyaan itu sudah menyangkut berbagai aspek yang dapat kita bahas di situ, yang kita eksplorasi, kita gali tentu saja kelemahan-kelemahan yang ada di dalam baik pembinaan maupun eh, tata cara untuk meraih prestasi itu. Yang pernah kami jelaskan tentang tradisi olahraga yang tidak merata, ya. karena prestasi-prestasi yang dilakukan apa yang diraih oleh negara-negara itu karena mereka punya tradisi olahraga dan didukung negara atau negara hadir di dalam uh, proses pembinaan itu secara luar biasa termasuk juga dukungan uh, swasta dukungan swasta ini macam-macam ya ada ya dukungan mencari uh, duit saja ada dukungan untuk kimbal balik politis ya ya itu soal lain tapi saya kira penting juga untuk dikemukakan di apa diteliti ya, di dalam kajian olahraga ini karena akan meningkatkan brand image bangsa Indonesia terhadap dunia luar dan itu juga akan meningkatkan kredibilitas bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa di pun saja oleh karena itu olahraga juga merupakan satu faktor yang penting di dalam baik politik luar negeri maupun dalam diplomasi oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali saudara-saudara yang membuat satu konsep tentang cara meningkatkan prestasi bangsa Indonesia dan mempunyai ya, prestasi kemenangan yang luar biasa di dalam olahraga. Anda boleh pilih cabang olahraga apa saja, ya kita ya dapat memperoleh medali ya, kalau tidak. Jadi ini uh, UTS Anda, supaya saya saya bisa mengeluarkan nilai Anda memilih salah satu cabang olahraga, lalu mengapa? olahraga ini bisa berhasil dan mengapa olahraga ini tidak berhasil ya tidak hasil tidak berhasil pada waktu dipertandingkan di tingkat regional maupun di tingkat internasional itu kuis yang sederhana saja ya untuk nanti bisa saya setorkan nilainya pada April ya, tapi di luar itu Anda juga boleh ya, untuk Menulis fakta-fakta uh, uh, olahraga di dalam masyarakat. Karena prinsipnya sosial olahraga itu adalah fakta sosial. Sebagai fakta sosial maka olahraga ini menjadi begitu sangat kompleks. ya Jadi Anda bikin rekaman ya anda bikin rekaman ngevlog begitu, jadi sekarang enggak ditulis lagi itu. Sekarang ya dibikin vlog begitu, lalu nanti dikirim lewat email. Yang intinya adalah salah satu komponen atau salah satu bidang di dalam olahraga itu yang mau anda teliti. Ya lebih baik lagi kalau itu nanti merupakan draft. Untuk penyusunan proposal disertasi Anda, di Anda mulai untuk melakukan penggalian data, lalu data itu tidak perlu ditulis ya. Anda tulis tapi Anda sampaikan melalui vlog di video ya. Baik Anda juga bisa membuka untuk rekaman itu bisa membuka zoom ya, yang gratis itu, lalu Anda di situ menceritakan tentang apa yang menarik bagi anda di dalam pelatda ini. Saya kira itu akan lebih lebih bagus. Kita dengarkan dulu. Mas juga nggak apa-apa, berat juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita memang membutuhkan pemikiran, kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan kualitas. Kemudian yang kedua, persoalan peranan pemerintah dalam pembinaan uh, olahraga baik yang bersifat prestasi ataupun yang bersifat uh, entertain atau ya kesehatan masyarakat yang pada zaman Pak harto sudah ditegaskan mengenai apa yang disebut dengan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ini juga berhubungan dengan kemampuan karakter. Ya, karena olahraga membangun karakter bangsa mental yang kuat masuk so, uh, mensana dan konforsan. Di dalam tubuh yang kuat itu akan ya, ya pikiran yang sehat juga. Dalam hal ini uh, saya melihat agak lemah yang bangsa Indonesia ini untuk mengolahrakatkan masyarakat. Saya sudah berbicara dari uh, prestis, olahraga sebagai pemerintah, olahraga sebagai hobi, olahraga ekstrim, ya. Ya, cobalah Anda pikirkan. Buatlah satu tulisan yang dapat mendorong uh, bangsa Indonesia dan juga uh, fasilitasi pemerintah dan agar komisi untuk dapat keluarga ke masyarakat ini, ya kalau tidak memiliki prestasi setidaknya membangun untuk yang sehat dan kuat. Ya, jadi uh, itu mulai sekarang Anda membuat itu, karena kita kuliahnya kan paling tidak tinggal berapa kali. Kan sama Pak April dulu Pak, untuk pertemuan jenengan tuh lima apa empat pertemuan saya ketungi. Nanti saya, saya koordinasikan dulu Pak Biasanya itu ya empat atau 5. Biasanya nah. Kalau ini pertemuan ketiga Pak Bro. Ya ketiga makanya kalau ya. apa Kita Memanfaatkan Ini kan maksudnya minggu depan Sudah harus ada yang jadi Terus nanti dipresentasikan Agar saya bisa mereview Hasil dari Karya Anda itu Jadi tugasnya apa ya Seperti tadi kalau bisa adalah draft untuk penulis disertasi itu, proposal disertasi itu, ya. Jadi kan anda pasti punya sudah punya pikiran untuk menulis disertasi, itu masalah kita. Ya, Siap, bro. Siap, bro. Iya. Jadi direkam saja, nggak usah, usah menggunakan tidak lagi mengetik ketek Seperti tadi kita sudah paperless ya, Kita gunakan saja media ini. Nanti penilaiannya juga yang minggu depan sudah jadi ya bisa langsung diberi nilai berdasarkan hasil dari direkam di HP saja kan bisa. Gitu. Jadi Anda merekam di HP kemudian menceritakan tentang apa yang ingin Anda apa, tulis itu di dalam disertasi ya misalnya saya akan menulis disertasi temanya ini persoalan ini dan mencari solusi seperti ini tidak usah perspektif teoretik dan lain-lain tidak usah tapi apa kasusnya atau topik subjek meternya saja yang dikemukakan. itu ya uh, Jadi, seperti itu yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? berarti izin izin bro berarti untuk tugasnya itu hanya hanya satu minggu ya bro buat blog itu kemudian ya ya yang satu minggu itu yang ya lebih baik dimanfaatkan kalau ada pertemuan lima kali ya minggu depan dan minggu berikutnya ya kan hmm. Kalau semua presentasi, berarti kan nilai sudah dapat di... Atau orang itu, kalau sekali pertemuan, presentasi dua kali, ya bagus. Jangan panjang-panjang, ya. Iya, makanya durasinya kira-kira... Lima -kira menit saja. Lima menit, iya. Orang omong lima menit itu sudah banyak sekali. Lima menit itu Sudah... sudah mencukupi, ya. Ya, bisa Anda... Saya biasanya kalau begitu itu... Saya gunakan Zoom, lalu saya rekam lewat Zoom dan teksnya supaya kita bisa baca, kita letakkan di-share tadi. Itu kita bisa sambil membaca. Dan kalau bisa ya diberi ilustrasinya, ya jadi baik diambil dari lapangan. Misalnya Anda wawancara dengan olahragawannya misalnya, bagaimana Anda menjadi atlet itu pembinaan negara, apa saja yang diberikan kepada Anda fasilitas agar supaya Anda berprestasi, itu boleh ditampilkan hasil wawancara itu. Memang sekarang ini kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. ya. Jadi kita juga harus sedikitlah menguasai teknologi recording ini agar supaya meningkatkan kompetensi kita dalam Mengajar, ya. ya, seperti tadi contohnya. Saya tidak lagi membuka buku, tapi membuka link-link recording kami, baik di YouTube maupun di tempat lain. Jadi, perspektifnya itu adaptasi teknologi itu menjadi penting, dan itu kita mulai di kelas kita. ini.